portfolio keuangan apa beda bisnis dan investasi kalau persamaannya kita tahu semua yaitu keduanya kita mengeluarkan uang atau modal kalau perbedaannya dalam bisnis, selain modal, kita masih mengeluarkan tenaga. Sedangkan dalam investasi, kita hanya mengeluarkan modal saja. Kita bicara investasi sekarang. Filosofi dasar dalam berinvestasi adalah kita harus mencari tempat where is the place that money work harder. Kita harus tahu dan meletakkan di mana tempat uang bekerja keras untuk kita. Sebelumnya tentu kita yang bekerja keras dan mencari uang dan menabung. Lalu kita kurangi jadi budak uangnya. Yang bekerja kerasnya kita kurangi. Dan biarkan uang yang bekerja keras untuk kita. Tempatnya di Mana? ini masalah pembagian portofolio keuangan. Kita harus bagi